terbaru terupdate dan terhangat sebentar Leslar love tentunya baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya ada kabar spesial banget ya para sahabat ya untuk kita semua simak kita lihat para sahabat yang kongga pertama ini adalah bagian spesial dari Dede Elastik Jorah yang membuat kita bahagia siang hari ini para sahabat ya akhirnya nongol juga ya Pak Sutri Luar biasa terlihat kebahagiaan terpancar dari raut wajah mereka Mudah-mudahan bahagia selalu, saya selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat kesen yang dituliskan oleh Dedek Lesti di postingan tersebut Kenalin ini om aku, love at Rizky Bilar Masya Allah persahabat ya, kenalin tuh katanya omnya Dedek Lesti Kejora Sangat kasep banget ya Luar biasa kesayangan kita ini selalu membuat kita bahagia Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus untuk idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat di sini ada sebuah postingan tahun lalu persahabat ya Dan tentunya saat ini kita lihat Untuk postingan sebelumnya ini pendekatan ya Postingan foto tepatnya di Bandung juga Masya Allah Dan sekarang untuk statusnya sudah halal Luar biasa tentunya Jodoh memang tidak ada yang tahu persahabat ya Mudah-mudahan untuk rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu syirik, kepada Lesti dan Rizky. Bilar zaman pendekatan dan sudah halal ini, para ya, masya Allah. Tentunya kita selalu mendapatkan kebahagiaan langsung diberikan oleh Dede Lesti dan Kakak Bilar. Berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan spesial. Wow, tentunya cute banget ya, fokus pada Lesi dan pilar saja jangan fokus ke botolnya ya cute <laughs> banget ya mereka Masya Allah aura-aura tentunya pengantin baru sungguh aura-aura di -aura sahabat ya mudah-mudahan tentunya idola kita ini selalu banyak yang mencintai yang menyayangi, yang mensupport, yang tentunya mendoakan yang terbaik pokoknya para sahabat ya kita hanya bisa selalu mensupport sebagai fans sejati dari Les Love lovers berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada dengan spesial juga nih para sahabat ya momen luar biasa Kiki Uta dari dedek dan kakak Bilal. ada kalimat komentar yang dituliskan nih masya allah cinta banget dia sama bininya love love love love masya allah para sahabat ya kita lihat respon dari para fans sangat positif Menyampaikan bahwa Rizky pilar ini sangat sayang Kepada istri tercintanya Dede LSD Kejora Sayang tentunya para sahabat, ya Berikutnya kita lihat juga di sebuah ubihan spesial Momen persahabat ya Aduh dua soang Yang selalu membuat kita bikin happy para sahabat ya Kita lihat Dede Lesti. Ini nyosor kepada Rizky Bilar persahabat ya aduh cute banget ya Kita lihat ke unggahan selanjutnya dua-duanya saling nyosor luar biasa dua soang ini patut tentunya gelar yang pantas dipersahabat ya kepada dua bucin ini masya allah kita lihat ada komentar diberikan dari akun Heni Suryani Anscar Ocha mengatakan macokna bikin haridannya masya allah dua soang kata rasa Skor Les 24 delar Ya luar biasa Memang kebahagiaan selalu kita dapatkan ya Dari Dedek Lesi dan kakak Bilal. Berikutnya juga kita lihat ada unggahan terbaru dari Bang Bobi Yang mana Bang Bobi menguas sebuah postingan Foto pribadinya yang sedang Mandi di kolam Masya Allah masih di kota Bandung Tepatnya mudah-mudahan Holiday mereka Tentunya diberikan kelancaran Amin ada kalimat kiasan juga yang dituliskan oleh Bang Bobi menjauh sejenak dari kepenatan ibu kota berbaur dengan alam baik. nature masya Allah, persahabat ya. Alhamdulillah, tentunya mereka selalu diberikan kesehatan. Dan kita lihat juga persahabat ya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Jadi ya, salah satunya dari akun Amin, Anna Skar mengatakan happy holiday Bang Bob dan keluarga Amin tuh persahabat ya selamat. Berlibur, katanya, tuh, untuk keluarga besar Rizky Bilar, dan kita doakan selalu terbaik, pokoknya untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, kita lihat di sini ada momen spesial yang kita dapatkan: ada wawancara bersama Gilang di Para sahabat, ya, kita lihat di sini. Ini tentunya menyampaikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Gilang Dirga mengatakan persahabatia bahwa Dedek Alasi Kejora itu sudah dianggap sebagai adiknya persahabatia dan emang dari dulu sudah melihat Dedek Alasi berpotensi besar akan menjadi bintang persahabatia, masya Allah. Ini support dari Gilang Dirga persahabatia untuk seorang Dedek Alasi Kejora diunggah. Oleh aku love on score Leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Makasih Agila udah sayang Leslar Tuh persahabat ya Masya Allah luar biasa mudah-mudahan selalu banyak orang yang sayang Banyak sekali yang mensupport mendoakan yang terbaik pokoknya untuk Dede Wesi dan Kak Rizki Wilar Berikutnya juga kita lihat Ada yang terbaru dari gasnya Bang Adlin ya Masya Allah juga nih Tentunya di kota Bandung pemandangannya luar biasa sejuk seger persahabat ya dengan Bang Arie Lobsteries ini adalah duo cowok ganteng ya yang selalu menjaga dari Elsi dan Kakak Bilar semangat doakan selalu untuk Bang Adlin dan Bang Arie lah ya luar biasa mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan terbaru nih soal dari Elsi dan Kakak Bilar tetes stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.